Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dalam kitabnya, Anujumus Zahirah, beliau menerangkan satu faidah yang sangat agung tentang solawat kepada Rasulullah. Bagi yang istiqomah membacanya tiap hari, maka Rasulullah akan hadir ketika ruhnya akan dicabut. Adapun sigoh solawat tersebut ada tiga, masing-masing dibaca sebanyak 116 kali. Sigoh yang pertama yaitu, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. qallad hilati adriqni. Sigoh yang kedua yaitu, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan sigoh yang ketiga adalah, الله الله Semoga kita diberi katakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga katakan di sini adalah sesuatu yang saya katakan